Sepertinya pihak kepolisian akan terus gencar Menggerebek habis-habisan aplikasi pinjol ilegal Jadi gua pengen nitip pesan untuk saudara-saudaraku yang hari ini Masih bekerja di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Segera resign dan carilah pekerjaan lain Ya sudah dimulai dari Polda Metro Jaya Dan sepertinya daerah-daerah lain pun bakal menyusul Nah pada video kali ini kita pengen ngejelasin puluhan aplikasi pinjol ilegal yang sudah ditangkap sama desk koleksinya. Sama yang tukang tagih juga sudah ditangkap. Dan yang kemarin 11 orang yang di Bandung sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah ini dia kan yang jadi masalah sama kita semua yang hari ini menjadi korban yang kena tangkap itu ya saudara-saudara kita juga yang hari ini diuber-uber, ditagih tagi diintimidasi dan dicaci maki juga saudara-saudara kita juga. Udahlah Bang, yang penting Abang jelasin aja. Puluhan aplikasi pinjol yang sudah digerebek sama Pak Polisi dan yang jelas apabila nanti salah satunya adalah aplikasi yang sekarang sedang kalian pakai, maka fix itu enggak usah dibayar lagi ya hutang kalian apabila ada salah satu diantaranya yang nanti kita sebutkan Maka dianggap lunas Oke langsung saja ini dia ini daftar aplikasi pinjol yang ternyata sudah ditangkap polisi Fix mereka ilegal dan tidak usah dibayar lagi Wow yang pertama adalah aplikasi jari kaya dan yang kedua adalah aplikasi dana baik Dan yang ketiga adalah aplikasi get uang Dan yang keempat adalah aplikasi untung cepat Dan yang kelima adalah aplikasi rupiah Plus Yang keenam adalah aplikasi komodo RP Dan yang ketujuh adalah aplikasi dana lancar Yang kedelapan adalah aplikasi dana now yang ke adalah aplikasi Cash Store. Dan yang ke sepuluh adalah aplikasi pinjaman roket. Lanjut untuk di urutan ke 11 adalah aplikasi Cash Cash. Di urutan ke 12 adalah aplikasi pribadi Cash. Dan yang ke 13 adalah aplikasi Go Pinjam. Di urutan ke 14 adalah aplikasi Raja Pinjaman. Di urutan ke 15 adalah aplikasi Sahabat. Dari 15 aplikasi yang tadi kita sebutkan, kalian ada pakai nggak? Kalau nggak, nih kita kasih tahu lagi aplikasi yang selanjutnya. Untuk di urutan ke-16 adalah aplikasi uang Anda. Di urutan ke-17 adalah aplikasi pinjam tulis. Dan di urutan ke-18 adalah aplikasi duit datang. Di urutan ke-19 adalah aplikasi uang lawan dan di urutan ke-20 adalah aplikasi cash lancar. Di urutan ke-21 adalah aplikasi dana kilat dan di urutan ke-22 adalah aplikasi dana lancar. Di urutan ke-23 adalah aplikasi kilat tunai dan di urutan ke-24 adalah aplikasi uang bahagia. Di urutan ke-25 adalah aplikasi uang cepat. Dan di urutan ke-26 adalah aplikasi pinjam soto. Hmm, namanya pinjam soto. Berarti nanti bakal ada aplikasi yang namanya pinjam kari kambing ya kan dan lanjut untuk di urutan ke-27 adalah aplikasi tunai fest dan di urutan ke-28 adalah aplikasi tunai Anda di urutan ke-29 adalah aplikasi dana Angel di urutan ke-30 adalah aplikasi dana Nusa Lanjut, untuk di urutan ke-31 adalah aplikasi dompet hoki. Di urutan ke-32 adalah aplikasi duit tarik. Dan di urutan ke-33 adalah aplikasi maskota. Di urutan ke-34 adalah aplikasi manisolus. Dan di urutan ke-35 adalah aplikasi Pinjaman gaji. Di urutan ke 36 adalah aplikasi Rupiah Lawat. Di urutan ke 37 adalah aplikasi Sinilah Cash. Di urutan ke 38 adalah aplikasi Trang Cash. Dan di urutan ke 39 adalah aplikasi Tunai Butuh. Di urutan ke 40 adalah aplikasi Tunai Sentral. Lanjut lagi. Ini untuk di urutan ke 41 adalah aplikasi uang kini di urutan ke-42 adalah aplikasi Wallet Hawk dan di urutan ke-43 adalah aplikasi Pinjaman Plus. Di urutan ke-44 adalah aplikasi kredit Plus dan di urutan ke-45 adalah aplikasi Pinjaman Aman. Di urutan ke-46 adalah aplikasi Pinjam Duit dan di urutan ke-47 adalah aplikasi pinjaman New. Wow, pinjaman New. hampir menyerupai dengan aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin. Nah, yang untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini sering banget, ya. Nama-namanya itu menyerupai aplikasi pinjol legal OJK yang hari ini masih memiliki status terdaftar. Jadi, masyarakat memang harus benar-benar jeli untuk memperhatikan aplikasi pinjol yang mau dia pakai, ya kan? Jangan terjebak dan jangan tertipu lagi. Lanjut untuk di urutan ke-48. Adalah aplikasi Cash Cash Now Dan di urutan ke 49 adalah aplikasi Uang Hits Di urutan ke 50 adalah aplikasi Mari KTA Lanjut untuk di urutan ke 51 adalah aplikasi Duit Mujur Dan di urutan ke 52 adalah aplikasi Kredit Harapan Lanjut untuk di urutan ke 53 adalah aplikasi Rupiah Go di urutan ke-54 adalah aplikasi kotak rupiah. Di urutan ke-55 adalah aplikasi pundi murni. Di urutan ke-56 adalah aplikasi sumber solusi. Lanjut untuk di dua urutan terakhir adalah aplikasi pinjaman mudah. Dan di urutan ke 858 adalah aplikasi reksadana. Oke, jadi itulah tadi 58 aplikasi pinjol ilegal yang sudah ditangkap sama Pak Polisi. Jadi, apabila salah satu dari 58 aplikasi yang tadi kita sebutkan salah satunya adalah aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai, maka fix jangan dibayar lagi, langsung auto lunas. Karena mereka adalah aplikasi pinjol ilegal. Sesuai dengan perintah Pak Menkopol Polhukam RI. Bahwasannya aplikasi pinjol ilegal itu boleh tidak dibayar. Dan gua setuju serta sependapat dengan pendapat itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara seperti itu maka mereka akan mengalami kerugian. Dan mereka akan menutup perusahaan mereka. Dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena teror dan intimidasi dari aplikasi pinjol ilegal.